Halo para mahasiswa dimanapun anda berada pada hari ini kita kembali berjumpa secara virtual mengikuti perkuliahan di mata kuliah ekonometrika lanjutan Apakah kabar anda hari ini saya berharap anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini meskipun pertemuan kita secara daring saya berharap Anda tetap menyimak penjelasan materi kuliah kita melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah mempelajari model analisis data time series, yaitu model error correction model dan ARDL. Nah, kalau kita mempelajari atau kita kembali pada materi kita sebelumnya. Model ECM HM dan ARDL ini adalah sebuah model yang kita bangun didasari pada landasan teori yang jelas. Atau membangun model yang kita pakai dalam analisis haruslah ada dasar teori yang menguatkan hubungan antar variabel. Lalu pertanyaannya apakah selalu ada hubungan landasan teori yang menggambarkan hubungan antar variabel? Tidak selamanya. Ada kalanya hubungan antar variabel ini secara uh, dinamika data memiliki ketergantungan antar satu variabel namun tidak didukung oleh landasan teori yang uh, memperkuat hubungan antar variabel tersebut. Lalu bagaimana cara menjelaskan model yang seperti itu? Inilah model yang akan kita pelajari hari ini yaitu model vector autoregression atau disebut juga dengan model VAR yang menjadi sebuah alternatif dalam menggambarkan hubungan antar variabel yang tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki landasan teoritis. Lalu bagaimana penjelasan model VAR ini? Silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini. Saudara, model analisis yang kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya adalah model analisis yang kita bangun berdasarkan pada landasan teori yang jelas atau kita sebut juga dengan model analisis struktural sehingga model struktural atau persamaan struktural ini kita sebut atau dapat didefinisikan merupakan model di mana dalam hubungan antar variabel ini, keterkaitannya dibangun berdasarkan pada landasan teori ekonomi. Misalkan, ketika kita melakukan penelitian pengaruh harga terhadap permintaan suatu produk, bahwa ini merupakan sebuah model yang didasari pada teori permintaan, yaitu ketika harga suatu barang naik, maka permintaan turun. Dan sebaliknya, dengan asumsi seterusnya atau misalnya kita membangun sebuah model analisis melihat pengaruh suku bunga terhadap investasi. Nah, model yang kita bangun ini tentu didasari pada teori investasi, bahwa naik turunnya investasi yang dilakukan oleh para investor ini sebagai respon atas tinggi rendahnya tingkat suku bunga yang terlaku, sama juga halnya dengan analisis. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi, yaitu didasari pada teori konsumsi, bahwa tinggi rendahnya tingkat konsumsi suatu masyarakat ini sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan yang diperolehnya. Nah, pertanyaannya, apakah semua fenomena ekonomi yang ada ini dijelaskan atau mampu dijelaskan oleh teori ekonomi? Tentu jawabannya adalah tidak. Tidak semua fenomena ekonomi ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori. Misalkan, perubahan pada pendapatan pemerintah atau uh, government revenue bisa menjelaskan perubahan pada pendapatan nasional atau PDB atau GDP. Artinya bahwa Hubungan antar variabel ini secara data bisa memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain, tetapi hubungan antar variabel ini tidak mampu dijelaskan oleh teori ekonomi yang ada. Nah, oleh karena itu, maka fenomena-fenomena ekonomi yang seperti ini yang tidak mampu dijelaskan oleh pendekatan teori, maka kita menggunakan alternatif untuk menganalisisnya dengan menggunakan model vektor autoregression sehingga sehingga penggunaan model bar ini adalah uh, sebuah model di mana kita membangun model analisis dengan meminumkan penggunaan teori atau pendekatan teori yang uh, dalam menjelaskan hubungan antar variabel yaitu uh, kita menjelaskan sebuah fenomena ekonomi secara uh, real pada landasan teori yang mampu menjelaskan fenomena tersebut nah berbicara tentang model VAR model VAR ini akhirnya kemudian bisa dikelompokkan sebagai model non-struktural atau model yang tidak teoritis nah model VAR ini kalau misalnya kita melihat karakteristiknya yang pertama bahwa di dalam model yang kita bangun kita tidak membedakan antar variabel eksogen dan variabel endogen seperti model uh, kausalitas yang kita pelajari sebelumnya atau model simultan yang kita pelajari sebelumnya yaitu kita harus memberi sebuah penjelasan apakah uh, variabel ini endogen atau eksogen tetapi dalam model VAR variabel yang kita masukkan dalam model semuanya adalah kita asumsikan merupakan variabel endogen tidak ada variabel yang bersifat eksogen. karakteristik yang kedua yang menggambarkan model bar ini adalah bahwa dalam menganalisis model bar kita akan membutuhkan sejumlah kelambanan variabel tujuannya adalah untuk menangkap perubahan-perubahan yang terjadi pada model bar yang kita uh, analisis Nah. Kemudian di dalam model VAR ini kita uh, anggap adalah merupakan sebuah model analisis yang bersifat linear. Sehingga dalam uh, mengestimasi model VAR ini kita bisa mengestimasi dengan menggunakan uh, metode ordinary least square. Nah inilah karakteristik dari uh, model VAR yang akan kita analisis dalam materi atau dalam pembelajaran kita pada hari ini. Saudara, karena model VAR yang kita uh, pelajari pada hari ini adalah merupakan model yang tidak dilandasi pada teori ekonomi, maka uh, berbicara tentang model VAR, semua variabel yang kita masukkan dalam model uh, adalah merupakan variabel yang saling interdependensi. Artinya, bahwa semua variabel ini saling mempengaruhi. Karena misalnya ada tiga variabel yang kita masukkan yang kita gunakan dalam sistem bar yang kita bangun, maka antar variabel satu dengan variabel 2 saling mempengaruhi, demikian juga dengan variabel 3. Ya, jadi X atau misalnya variabel 1 mempengaruhi variabel 2, variabel 2 juga mempengaruhi variabel satu Variabel 1 mempengaruhi variabel 3, variabel 3 mempengaruhi variabel 1 dan sebaliknya atau di antara variabel ekonomi yang kita masukkan dalam model model VAR itu bersifat saling interdependensi. Nah, kemudian dalam model VAR ini semua variabel yang kita masukkan itu adalah dianggap variabel yang endogen. Artinya nilainya ditentukan dalam model. Atau dengan bahasa lain bahwa dalam model VAR tidak ada variabel yang bersifat eksogen. Jadi semua variabel yang kita gunakan adalah bersifat endogen. Lalu di dalam model bar ini kita atau kita katakan dia adalah merupakan model autoregresif. Karena kepanjangan dari adalah vektor autoregresif, kata atau sifat autoregresif ini digambarkan oleh uh, penggunaan variabel bebas dalam model. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri adalah menunjukkan variabel terikatnya. Sebelah kanan menunjukkan variabel bebasnya, maka variabel bebas ini adalah merupakan nilai dari kelambangan variabel terikatnya. Jadi, menjadi faktor atau variabel yang mempengaruhi variabel dependennya adalah merupakan variabel kelambanan dari variabel dependen itu sendiri. Kemudian kata vektor dalam model VAR ini artinya menunjukkan suatu uh, nilai yang menggambarkan penggunaan dua atau lebih variabel dalam model. Sehingga ketika kita uh, membuat atau menyusun dia dalam bentuk matriks, maka kita akan mendapatkan sebuah vektor yang menggambarkan penggabungan dari beberapa variabel atau uh, atau dua, dua atau lebih dalam model var itu sendiri. Nah, kalau kita mau melihat model umum dari bar, kalau misalnya kita menggunakan sebanyak n variabel, maka kita bisa lihat persamaannya kurang lebih seperti persamaan 1, 2, dan persamaan 3. Jadi, dalam persamaan satu ini adalah menunjukkan bahwa yaitu dependennya merupakan variabel y pertama, kemudian menjadi variabel bebasnya adalah kelambanan dari pertama ini kemudian kelambanan dari variabel lain variabel dua dan kelambanan variabel sampai variabel selanjutnya katakan misalnya sampai n variabel yang kita gunakan dalam model. Nah itu persamaan pertama persamaan keduanya adalah berarti bahwa variabel dua yaitu dipengaruhi oleh kelambanan dari variabel pertama sebelumnya kemudian kelambanan variabel 2 juga serta variable, kelambanan variabel yang lain yang kita masukkan di dalam model alvar kemudian sampai pada variabel uh, penentu dari variabel n yang kita masukkan di dalam model kalau misalnya sebanyak n variabel yang kita gunakan yaitu, bahwa variabel ini, n ini dipengaruhi oleh kelambanan dari variabel satu sebelumnya, variabel dua sebelumnya, serta kelambanan dari variabel n itu sendiri. Nah, jadi inilah model yang kita harus desain dalam model vektor autoregression. saudara dalam uh, penggunaan model vektor autoregresif ini ada suatu uh, mekanisme atau prosedur yang harus kita pahami dalam membentuk model VAR itu sendiri yaitu skemanya kurang lebih digambarkan oleh Bagian sebagai berikut bahwa karena data yang kita pakai adalah data time series untuk penggunaannya dalam uh, analisis Secara teknis, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji stasioneritas data. Apakah data itu uh, stasioner sifatnya atau tidak stasioner? Nah, penentuan atau hasil dari pengujian stasioneritas ini nanti adalah suatu uh, atau nanti menjadi suatu tolok ukur untuk menentukan model varian yang akan kita pakai. Apakah adalah? merupakan var bentuk level atau merupakan faktor error correction model nah jadi kalau kita uh, membangun sebuah model var maka langkah pertama haruslah melakukan uji stasioneritas data ya seperti kita uh, yang sudah kita pelajari sebelumnya boleh menggunakan dengan uh, mengujinya dengan menggunakan uji korelogram boleh juga menggunakan uji Dickey-Fuller atau augmented Dickey-Fuller serta menggunakan uh, menggunakan uji Phillips-Perron. Nah, jadi silahkan nanti kita uh, uji secara uh, apa? Secara teknis untuk menentukan apakah data yang kita analisis bersifat stasioner atau tidak. Nah, kalau misalnya dia bersifat stasioner, maka kita akan membentuk sebuah model. Var yang namanya adalah var bentuk level, karena data yang kita pakai adalah data yang stasioner. Stasioner pada level. Nah, apabila dia tidak stasioner, maka, ya, ketika dia tidak stasioner, maka kita akan mencari nilai stasioner itu pada diferensi keberapa. Misalnya kita diferensikan sampai diferensi tertentu, apakah diferensi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika dia stasioner pada tingkat diferensi tertentu, ya, maka kita akan melakukan pengujian kointegrasi. Ya, tetapi kalau misalnya dia sudah stasioner, tidak perlu kita lakukan uji kointegrasi. Lalu, di dalam pengujian uh, kointegrasi ini, apabila ada kointegrasi antar variabel yang kita gunakan dalam model, maka model yang harus kita bangun disebut dengan Vector Error Correction Model. Nah, tetapi apabila uh, tidak ada atau tidak terdapat hubungan kointegrasi dalam uh, variabel yang kita akan analisis berdasarkan hasil uji kointegrasi, maka model VAR yang kita bangun disebut dengan VAR bentuk diferensi. Diferensi berapa bergantung kepada uji stasioner tes data yang kita gunakan. Apakah stasion diferensi stasioner pada diferensi 1, 2 atau tiga dan seterusnya. Nah, jadi inilah prosedur atau mekanisme yang harus kita lalui dalam membangun model VAR, ya, yaitu uh, analisis data, model analisis yang tidak didasarkan pada uh, dasar teoritis. Berdasarkan penjelasan uh, mekanisme atau prosedur dalam uh, pembentukan model VAR yang saya jelaskan sebelumnya maka ketika kita melihat hasil atau melihat nih hasil pengujian stasioneritas data tadi kita ketahui bahwa ada beberapa bentuk model VAR yang bisa kita bangun. yaitu pertama tadi adalah kalau datanya stasioner pada level maka model VAR yang kita bangun adalah model uh, var uh, pada level sehingga jenis model VAR yang akan kita perkenalkan dalam Materi pembelajaran kita hari ini kita bagi dua. Yang pertama adalah unrestricted VAR, yaitu model VAR yang mana data time seriesnya ini kita anggap atau berdasarkan hasil uji stasionaritasnya tadi datanya bersifat stasioner pada level. Jadi data time series yang hasil uji stasionaritasnya adalah stasioner pada level, maka model VAR yang kita bangun disebut dengan Unrestricted file, nah, berarti bahwa ada uh, restricted bar nya yaitu disebut dengan vektor error correction model, yaitu adalah sebuah model bar yang kita bangun apabila data time series yang kita gunakan berdasarkan hasil uji stasioneritasnya tidak stasioner pada level, namun stasioner pada diferensi tertentu dan uh, memiliki hubungan kointegrasi. Nah, kemudian berbicara tentang hubungan kointegrasi dalam uh, model VAR atau VECM atau vector error correction model ini, terminologi adalah dikenal sebagai koreksi kesalahan atau error correction. Jadi berbicara tentang uh, var yang memiliki kesalahan karena adanya data yang tidak stasioner pada level namun stasioner pada diferensi tertentu serta memiliki hubungan kointegrasi itulah yang disebut dengan error correction sebagai sebuah model analisis model VAR ini membutuhkan suatu spesifikasi tertentu dalam penerapannya ke depan. Yaitu bahwa dalam melakukan atau penggunaan model bar ini, kita harus melakukan pemilihan variabel endogen yang akan kita masukkan. Apakah sifatnya endogen atau tidak? Karena di dalam model analisis menggunakan model bar ini, semua variabel dianggap bersifat endogen. Dan yang kedua adalah, kita ketahui tadi dalam model umum yang kita perkenalkan pada persamaan 1, 2, dan 3, itu semua variabel bebasnya adalah merupakan kelambanan dari variabel yang kita gunakan dalam model VAR atau dalam sistem VAR. Oleh karena itu, maka pertanyaannya adalah berapa panjang kelambanan yang akan kita gunakan. Berarti bahwa berbicara model VAR, selain dari pemilihan variabel endogen yang kita gunakan, kita juga harus mampu melakukan spesifikasi dalam penentuan panjang kelambangan yang uh, kita gunakan dalam mendesain model VAR lalu uh, model VAR ini juga disebut sebagai persamaan simultan karena uh, kita ketahui tadi ya antar variabel ini memiliki hubungan saling ketergantungan atau uh, hubungan interdependensi nah sebagai sebuah persamaan simultan maka model VAR ini harus dilakukan identifikasi apakah model VAR ini bisa diestimasi atau tidak. Tentu berdasarkan pada hasil identifikasi yang kita lakukan. Nah, di dalam pengujian atau dalam melakukan identifikasi model VAR, akan ada tiga kesimpulan atau klasifikasi yang harus kita dapatkan melalui hasil uji identifikasi atau hasil Identifikasi model yang kita lakukan yaitu pertama bahwa model itu tidak teridentifikasi, yang kedua model itu tepat teridentifikasi, dan yang ketiga model itu terlalu teridentifikasi. Jadi, sebuah model VAR sama seperti model simultan sebelumnya dapat diestimasi apabila model tersebut minimal dan tepat teridentifikasi. Pertanyaannya, bagaimana model varian tidak teridentifikasi, tepat teridentifikasi, atau terlalu teridentifikasi? Jadi, penentuannya adalah berdasarkan pada jumlah informasi yang kita gunakan dengan parameter yang kita estimasi. Apabila jumlah informasi yang uh, kita gunakan adalah kurang dari jumlah parameter yang kita estimasi, maka, ini disebut sebuah model bar yang tidak teridentifikasi. Tetapi, kalau misalnya jumlahnya sama, maka ini disebut dengan model bar yang teridentifikasi. Nah, jadi begini cara melakukan identifikasi model bar sebagai sebuah persamaan semuanya. Saudara, dari bagian uh, prosedur pembentukan model var yang saya jelaskan sebelumnya bahwa uh, penentuan apakah modelnya adalah var yang uh, restriktif atau unrestriktif ini didasarkan pada hasil uji stasioneritas data. Maka pada bagian ini kita akan melihat uh, beberapa alat uji stasioneritas data yang boleh kita gunakan dalam model atau dalam menguji data yang kita gunakan dalam model bar serta uji kointegrasinya nah apa saja model atau uji yang kita boleh gunakan untuk menguji stasioneritas data time series yang kita pakai yaitu ada tiga model atau tiga alat uji yang kita bisa gunakan yaitu pertama adalah uji korelogram yang kedua adalah uji augmenting di atau ADF dan uji Philips perron atau uji PP nah, jadi apa alat uji yang kita akan gunakan ya silahkan uh, ditentukan sendiri kalau pada uh, model ECM HM yang kita pelajari sebelumnya yang sering kita pakai adalah uji ADF atau uji phillips perron Kemudian uh, berapa panjang uh, kelambanan yang akan kita gunakan dalam uji ADF dan uji PP? Kita boleh menggunakan dua kriteria ini yaitu kriteria uh, Akaike Information Criterion atau kriteria dari Schwarz Information Criterion yaitu IC atau SEC. Nah, ini inilah menentukan panjang kelambanan pada pengujian uh, ADF atau virus Peron dalam pengujian nah, stasionaritas data. Nah, kemudian kalau misalnya tadi uh, di dalam bagan itu dia dia tidak stasioner, maka ada alat uji yang lain yang harus kita gunakan adalah uji kointegrasi. Yaitu uji kointegrasi ini kita pakai apabila uh, berdasarkan hasil uji stasionaritas data yang kita lakukan. Ternyata data time series yang kita analisis tidak stasioner pada level. Maka untuk menguji kointegrasi antar variabel seperti yang kita pelajari pada model ECM HM sebelumnya, maka dalam uh, pengujian ini kita menggunakan uji kointegrasi yaitu uji kointegrasi yang dikembangkan oleh Engle dan uh, Granger. Oke, okay, kemudian kalau misalnya uh, Misalkan datanya adalah tidak terkointegrasi, maka uh, kita akan menggunakan uh, model VAR data level. Tetapi kalau dia memiliki kointegrasi, maka model yang kita akan gunakan dalam analisis kita adalah vector error correction model. Nah, jadi inilah kegunaan perlunya pengujian test data dan kointegrasi antar variabel yang kita analisis. Setelah model VAR yang kita bangun, kita sudah uji uh, stasioneritas datanya dan uji kointegrasi. Atau setelah kita memilih model VAR yang tepat yang akan kita analisis, maka uh, tahapan selanjutnya adalah mengestimasi model VAR. Nah, model VAR yang kita bangun uh, seperti persamaan yang ada di persamaan 1, 2, dan 3 sebelumnya, bahwa... Ada kelambanan yang kita gunakan dalam model bar, yaitu bahwa variabel sebelah kiri adalah menunjukkan variabel yang kita analisis, sedangkan variabel di sebelah kanannya adalah variabel dari ke kelambanan variabel yang ada di sebelah kiri. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang kelambanan optimal yang akan kita gunakan dalam model bar? Untuk menjawab ini, kita uh, boleh menggunakan beberapa kriteria uh, yang uh, ada dalam analisis model bar. Yang pertama, model uh, kriteria AIC, seperti yang kita gunakan dalam uji ADF dan uh, uji uh, Phillips-Perron sebelumnya, serta uh, kriteria dari AIC. Nah, yang terbarukan atau yang baru yang uh, menjadi... Kriteria yang akan kita perkenalkan dalam penentuan kelamban optimal dalam model dari ini adalah kriteria Hanen Queen, kemudian kriteria derajat ratio serta kriteria final Prediction error. Nah, dalam penggunaannya nanti boleh menggunakan salah satu kriteria dan boleh juga menggunakan beberapa kriteria yang ada. Nah. Apabila kita menggunakan hanya salah satu kriteria, katakan kriteria AIC atau SEC, atau kriteria HQ, atau artinya hanya salah satu dari semua kriteria yang ada, maka penentuan panjang kelambanan optimal dalam model VAR ini ditentukan berdasarkan pada nilai absolut kriteria yang paling kecil. Nah, jadi uh, biasanya dengan menggunakan aplikasi seperti ABUSE, ya, kelambanan ini sudah ditentukan secara otomatis dalam aplikasi. Nah, tetapi kalau kita misalnya menggunakan beberapa kriteria, katakan kriteria AIC dan SIC, atau kriteria Hanequine kriteria dan AIC, maka cara penentuan uh, panjang kelambanan optimal ini adalah didasari pada nilai penyesuaian R-square yang paling tinggi. Nah, jadi uh, ini cara penentuan panjang kelambanan dalam model VAR ketika kita melakukan estimasi model vektor autoregresi. Setelah kita lakukan estimasi model, maka uh, tahapan selanjutnya adalah menganalisis model uh, VAR. Nah, dalam menganalisis model var ini nanti ada beberapa bagian yang akan kita uh, analisis dalam uh, atau hasil estimasi model var itu sendiri. Nah, kalau kita melihat model var ini kan kita uh, gunakan untuk menganalisis data time series, yaitu dinamika yang ada dalam uh, data time series, yaitu sebuah model yang kita bangun, untuk menganalisa data time series, di mana fenomena uh, antar variabel ini tidak mampu dijelaskan oleh teori yang ada atau tidak didasari pada model yang kita bangun, tidak didasari pada uh, landasan teori ekonomi. Kemudian, dalam menganalisis uh, model VAR ini, beberapa hal yang uh, harus kita perhatikan atau hal yang perlu kita... Uh, kita pahami adalah yang pertama dalam peramalan hasil model bar yang kedua dalam impulse response kemudian variance decomposition lalu yang keempat adalah uji kausalitas nah kalau dalam peramalan model bar ini biasanya kan kita melakukan pengamatan pergerakan data time series jadi ketika kita menggunakan model bar ini Hasil estimasi yang akan kita dapatkan, kita akan gunakan untuk meramal pergerakan data variabel ini untuk waktu yang akan datang. Jadi misalnya kita lakukan analisis dari 2008, 2000, 2000 sampai dengan 2018 untuk mengestimasi tahun 2019-2020 dan periode waktu yang akan datang nah sehingga dalam uh, peramalan model hasil estimasi model bar ini juga disebut dengan ekstrapolasi nilai saat ini dan di masa depan untuk seluruh variabel yang kita masukkan dalam model bar didasari pada informasi yang kita gunakan atau berdasarkan informasi di masa lalu nah inilah uh, Hal yang penting yang akan kita pahami dalam melakukan model atau analisis model vektor autoregresif regresi dalam analisis model regresi biasa umumnya melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ini kita gunakan uji secara parsial menggunakan uji t student. Nah, tetapi di dalam model var ini kita akan sulit melakukan interpretasi secara individu variabel bebasnya, karena variabel bebas yang kita gunakan dalam model adalah variabel trikat atau variabel kelambanan dari variabel trikat yang ada dalam model bar. Jadi kalau misalnya ada tiga model atau variabel yang kita gunakan dalam model bar ini, maka ada tiga model yang harus kita bangun. Ya, jadi, apakah kemudian variabel bebas yang minimum pengaruh variabel terikat menggunakan uji T ini akan sulit kita lakukan untuk melakukan interpretasi pengaruh secara individu. Nah, sebagai uh, alternatif dalam menganalisa model bar ini atau dalam menginterpretasikannya adalah kita menggunakan impulse response Lalu apa itu impulse respon Inilah merupakan suatu metode untuk melacak respon variabel endogen karena adanya shock atau perubahan variabel residual. Jadi variabel endogen yang kita masukkan atau kita gunakan dalam model VAR yang kita bangun ya, adalah sebuah variabel endogen yang mana nanti akan menjadi variabel dependennya, independennya adalah variabel kelambanannya. Nah, ketika variabel residual ini mengalami uh, goncangan atau mengalami shock, tentu akan mempengaruhi nilai variabel endogen yang kita gunakan dalam model. Jadi, dengan menggunakan impuls-respon inilah kita bisa melacak respon dari variabel endogen yang terjadi. Atau pengaruh atau perubahan yang terjadi pada variabel endogen yang kita gunakan dalam model Nah dengan uh, analisis impulse respon ini kemudian kita bisa melacak uh, bagaimanakah shock atau uh, goncangan yang terjadi untuk periode ke depan jadi kalau misalnya uh, hari ini ada uh, sebuah goncangan atau shock yang terjadi maka, impact-nya untuk periode beberapa, periode selanjutnya atau pada periode yang akan datang, kita bisa uh, analisis dengan menggunakan impulse response. Sedangkan, variance decomposition yang akan kita uh, gunakan dalam model bar ini, adalah uh, kita pakai sebagai sebuah alat untuk menggambarkan, relativitas pentingnya suatu variabel dalam sistem var yang kita bangun karena adanya uh, asal ya, jadi misalnya tadi ada variabel satu uh, variabel 2, variabel 3. maka seberapa pentingkah variabel satu ini dalam sistem var yang kita bangun secara relatif atau variabel dua ini seberapa pentingkah dia secara relatif dalam model VAR yang kita bangun, ini kita uji menggunakan Variance Decomposition. Atau dengan kata lain bahwa Variance Decomposition ini kita gunakan untuk memprediksi kontribusi presentasi dari varian setiap variabel yang ada dalam model VAR karena adanya perubahan pada variabel tertentu. Jadi misalnya ketika perubahan pada variabel satu akan mempengaruhi variabel yang kedua, maka berapakah kontribusi persentase varian yang terjadi sebagai akibat respon dari perubahan pada variabel yang, yang lainnya? Nah ini kita bisa ukur menggunakan varian decomposition. Lalu bagian yang terakhir dalam analisa uh, model vari yang harus kita pahami adalah uh, melakukan uji kausalitas. Karena dalam model VAR yang kita bangun ini kita anggap tadi bahwa uh, variabel endogen yang kita masukkan sifatnya adalah saling interdependensi, maka seberapa besarkah hubungan kausalitas antar variabel yang kita pakai. Yaitu kita gunakan atau kita uji menggunakan uji kausalitas yaitu uji, uji kausalitas ini uh, adalah sebuah alat uji untuk mencari hubungan sebab akibat antar variabel endogen dalam model bar yang kita pakai alat uji yang kita akan gunakan di sini nah, adalah uji kausalitas dari Granger nah, jadi uh, inilah bagian-bagian terpenting yang harus kita uh, analisis dalam menggunakan atau dalam memahami konsep uh, model vector autoregression Saudara setelah Anda memahami konsep dasar dari model uh, vektor autoregresif yaitu pertama konsep dasarnya kemudian sampai pada uh, prosedur yang harus dilalui dalam penggunaannya atau dalam pembentukan modelnya sampai pada estimasi dan analisis ya maka pada bagian ini kita akan melihat contoh kasus yang akan menggambarkan bagaimana penggunaan model faktor autoregresif ini dalam uh, analisis data secara uh, real nah pada contoh kasus ini kita akan uh, melihat ketiga hubungan variabel. yang pertama adalah Uh, variabel penerimaan pemerintah atau government revenue yang kita beri notasi dengan y1 yang kedua adalah pengeluaran pemerintah yaitu uh, government expenditure yang kita beri notasi y2 dan output nasional atau gdp yang kita beri notasi y3 nah kalau kita mengamati ketiga variabel ini uh, kita kaitkan satu DNA lain tentu tidak semua uh, mampu menjelaskan atau kita tidak semua teori yang ada mampu menjelaskan hubungan ketergantungan antar ketiga variabel ini barangkali kalau misalnya penerimaan dengan pengeluaran pemerintah ada dasar teorinya tetapi uh, pengeluaran dengan output nasional atau GDP jadi oleh karena itu, maka model yang seperti ini kita bisa uh, estimasi dengan menggunakan vektor autoregresif. Maka untuk mengaplikasikannya, saya memberikan data kepada Anda. Silahkan nanti Anda download di sini dengan mengklik link ini datanya. Kemudian kita akan estimasi dengan menggunakan model VAR. Agar lebih mudah, kita akan uh, pakai aplikasi Eviews. Untuk membantu kita mengolah data Cara penggunaannya adalah sebagai berikut Pertama kita membuka aplikasi ebius nya Kemudian kita membentuk word file baru Jadi di dalam word file baru inilah kita akan bekerja Menganalisis atau mengestimasi model vektor autoregressive Nah kemudian kita membentuk variabelnya, Yaitu katakan variabel y1, y2, dan y3 lalu kita masukkan datanya seperti cara yang pernah kita pelajari sebelumnya anggap kita sudah masukkan semua data ke dalam variabel ini nah selanjutnya adalah kita mau menguji apakah uh, variabel ini y1 y2 dan yang 3 ini memiliki uh, sifat stasioneritas atau tidak jadi kita lakukan uji menggunakan uji ADF ternyata hasil ujinya bahwa ketiga variabel ini tidak stasioner pada level melainkan stasioner pada diferensi nah kemudian untuk memutuskan mana model var yang akan kita pakai kita harus lakukan uji kointegrasi terlebih dahulu ternyata berdasarkan hasil uji kointegrasi bahwa ketiga variabel ini memiliki kointegrasi oleh karena itu maka untuk mengistimasi model ini kita menggunakan model VAR yaitu jenis vector uh, error correction model karena bahwa diantara tiga variabel ini tidak uh, apa stasioner pada level lalu memiliki kointegrasi satu dengan yang lain nah sekarang bagaimana cara mengestimasinya menggunakan aplikasi Eviews setelah kita mempersiapkan tampilan ini seperti ini, maka kita uh, mengklik di quick kemudian arahkan kursor ke submenu estimate bar, lalu kita pilih vector error correction model sebagai uh, var tipe atau tipe var yang kita gunakan nah Kemudian pada isian endogenous variable ini kita ketik variabel endogen yang kita gunakan dalam model bar. Nah, di dalam contoh yang kita jelaskan sebelumnya bahwa variabel yang akan kita uh, gunakan adalah pertama variabel Y1, Y2 dan Y3. Oleh karena itu kita masukkan semua variabelnya yaitu Y1, Y2 dan Y3. Nah setelah kita memasukkan variabel endogenia, kemudian kita pilih uh, lag interval yang kita akan gunakan. Pemilihan ini kita gunakan kriteria yang seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Katakan kriteria AIC, uh, Akaike uh, Information Criterion berdasarkan itu maka kita akan menentukan ini, lalu cara teknisnya bagaimana, kita lakukan estimasi berulang-ulang sehingga kita akan mendapatkan nilai AIC yang minimum Nah caranya adalah kita bisa mencobanya. Nah setelah kita uji coba ternyata bahwa kelambanan ini yang lebih tepat atau optimum yang kita gunakan adalah kelambanan 6 Alat kita ganti dengan 6. Oke, karena kita tidak menggunakan exogenous variable dalam model ini, maka kita berarti sudah selesai men-settingnya. Sekarang kita tinggal klik OK. Jadi hasil estimasi yang kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi EViews inilah seperti ini. Oke, jadi di dalam model VAR ini kita tidak akan uh, bisa mengestimasi atau melakukan justifikasi secara individu oleh karena itu maka kita uh, menggantinya dengan impulse response Nah, cara melakukan analisis impulse response adalah yaitu pada hasil estimasi VAR uh, yang sudah kita lakukan Kemudian pada jendelanya kita klik view, lalu arahkan ke submenu uh, impulse response, kita klik, kemudian kita sudah mengetik variabel yang kita uh, estimasi, lalu kemudian kita klik ok. Nah, jadi kalau kita mengamati bentuk kurvanya ini seperti ini. Sedangkan untuk melakukan analisa uh, variance decomposition, ya, cara memperoleh outputnya adalah kita klik view, kemudian arahkan ke submenu variance decomposition, lalu kita boleh memilih tabel saja, atau gambar saja, atau kombinasinya. Jadi katakan kita pilih gambar, lalu kita sudah ini, ketik semua nama variabelnya. Lalu kita klik oke okay. inilah hasil analisis dari uh, variance decomposition. Lalu, bagian terakhir yang uh, menjadi bagian penting dalam uh, analisa model var ini adalah menguji kausalitas uh, antar variabel yang kita gunakan, atau antar variabel endogen yang kita gunakan dalam model vektor autoregresif ini. Nah, cara melakukan analisa atau uji kausalitasnya adalah kita klik atau arahkan kursor ke Quick kemudian kita klik Quick lalu kita klik Group Statistik lalu arahkan ke sini kemudian ke Granger Causality Test. Nah pada isiannya kita ketik variabel yang kita mau uji Granger Causality nya yaitu variabel Y1 Y2 dan Y3. Setelah kita ketik semua variabel endogennya, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih uh, kelambanan yang kita inginkan, maka misalkan dua atau bergantung pada kriteria yang kita gunakan. Ya, kemudian kita klik Oke OK. Nah, inilah hasil uji kausalitasnya. Oke okay, dengan menggunakan uh, analisis atau menggunakan FWS ini maka kita akan menghasilkan uh, output hasil analisis dari model vektor autoregresif